Nah, saya membaca sebuah puisi Berjudul Bengawan Mengenal Bengawan Mengenal Ingat Jangan salah kau menyebutkannya Begawan Meski dulu Aku pernah kau jadikan tempat Mengani Tempat untuk menggabung Kami semua Tempat untuk memberikan seluruh kasih, tempat untuk menyampaikan segala kabar dan tempat untuk menjaga segala kehormatan. Maaf jika kedatanganku kami ini terkesan mendadak. Tapi bukankah ini selalu seperti musim? Meski kau telah menduganya, tapi kedatangannya selalu seperti. Pergi kematian Meski dia ada kepastian Tapi kehadirannya selalu tak kecil. Aku datang bukan ingin mengajarmu Untuk melukuskan aku menjadi cinta Tapi aku datang sebagai sahabat Yang lebih pantas untuk kamu hidupkan Aku ingin bicara di hati nikah. Aku berjanji tak akan merasakanmu dan ada dan dan tapi kau merasa takut karena sekarang aku jarang keluar -luar. Justru aku sering merasa kesepian. Bukan karena kau sudah tak lagi membutuhkanku, tapi karena aku merasa kau sudah tak peduli lagi padaku. Tidakkah kau merindukannya? Asal kau tahu. Aku bukan pembenci jaringan baja yang akhirnya kau lakukan jembatan, meski keberadaannya selalu mengangkang. tak. Apa. karena yang pikirkan adalah kau. Toh, dia bisa mengeluarkanmu dari keterbelahan. Karena dia bisa menunjukkanmu pada kembali. Aku juga bukan benci kereta yang kedatangannya selalu kau nantikan, yang bisa mengantarmu lekas sampai tujuan. Aku juga bukan mengirikan dia, toh aku dan dia sama-sama punya lagu kenangan. Lagi-lagi yang memikirkan adalah kau, karena dialah kau bisa menginjakan kakimu pada peradaban baru. Aku datang hanya ingin mengenang. Saat kita sama-sama saling berhubungan Tidakkah kau ingat Berapa dermaga telah kau buatkan untukku Berapa kisah yang telah kau tolehkan Hingga aku menjadi saksi bisu Tidakkah kau menyadari Dermaga sering kau jadikan ide untuk membuat lagu Sekarang bukan saja dermaga itu telah kau lupa Aku aku pun telah kau anggap tiada? Sampai-sampai kini sudah jarang lagi mendengar dengan memakai aku dan dermaga. Jangan-jangan kau telah menguburkannya dalam pernyataan dan tindakan. Nyatanya kau sering melemparku dengan beraneka macam bangkai dan kandikan pasang Tidakkah kau ingin membangun dermaga-dermagan? atau semacam menara sederhana tempat di kau bisa mengenanti sembari menikmati kopi kegemaran tidakkah kau ingin tapi apakah kau tahu di antara kau ternyata masih ada yang setia padaku dari generasi ke generasi mengayuh sampan kecil yang kokoh pada zamannya untuk mengantar Baik generasi lama dan baru sampai ke sejauh. Kini aku sudah hati, Sudah kukatakan perasaan kepadamu. Semoga engkau mengerti. bertandang bengawan sungai besar, solo 2016. Terima kasih.